waktu saya body scan kok saya ngantuk ya Apakah calon misalkan belum benar tidak apa-apa ya ngantuk bahkan tadi kalau dalam file PDF tulisan yang saya broadcast ke Bapak Ibu itu ada berbagai macam simptom yang bisa muncul tapi saya jarang melihat atau bukan jarang kalau saya ikut kelas belum pernah menjumpai orang yang mengalami respon negatif ya dari teknik yang ini nah di antaranya ngantuk juga termasuk yang biasa. Malah, itu indikasi biasanya orang yang justru olah nafas ini termasuk metode apa saja. Kalau olah nafas itu metode apa saja, menaikkan saturasi, oksigen yang cukup, memang di antaranya bisa menjadi orang ngantuk. Walaupun bagi yang lain bisa malah jadi fresh, lalu seger gitu ya. Tapi ngantuk itu hal yang sangat wajar di dalam kegiatan olah nafas. Kalau dilakukan malam hari ya bisa, nanti tidur dengan pulas. Bahkan ada temen yang tidak pernah bisa tidur siang, tidak pernah bisa tidur siang. Jadi, kalau capek tidur siang, ya habis makan, cuma duduk-duduk, tapi nggak bisa benar-benar tidur. Gitu nggak bisa, Dia olah nafas terus tidur. Wah, saya senang, loh. Saya pengen saya tidur siang, nggak pernah bisa gitu. Sekarang bisa jadi ngantuk, hal yang sangat wajar dan aman, bukan simptom yang aneh-aneh.